oh waduh wuuu quick oke bosku halo welcome back to channel I'm in team, bosku, ya oke kali ini main lagi di kita kita tapi <tuk> biasa kita lakukan Pura cuy ya Oke okay, dong Kita harus kasih dulu ya. Dengan biat kita 1200 cuy ya tas spin-spin dulu Kita cek Apa namanya Saturannya Barangkali jadi Satisan twistpin ya. Tanpa kita harus Buy twistpin nya ya. Oke okay, yang baru datang Atau baru datang Di channel gue Jangan lupa Dipantu like comment Dan dipantu subscribe nya Juga bos ya buat yang mau info update rtb info pola dan ya, yang lain juga bos ya, yang penting kita di olympus kalian bisa subscribe shutter dulu bos ya oke lanjut ke in game nya bos ya kalau kalian pengen main atau kalian kepo gimana gimana bermainnya di bandera 1 3 8 bos ya kalian bisa cek nanti gue kasih di si, ya apa namanya pin komentar bos ya kalau kalian mau daftar atau tanya lingkungannya sih ya wait buat perkalian nih konek bosku. Oke okay, dari hmm, putarannya sih lumayan bosnya konek-konek mulu bos ya. ya. Oke okay. tapi ngomong-ngomong nih kalau belum dikasih asis sama sekali bos ya tapi nggak ya, dikorek ini akhirnya konek juga sih ya lumayan sih ini kita bisa beresin satu aja lagi kita breakfast pecah saja ya, ya oke kita gaskan breakfast saja karena baru saja dikasih petir dan di connect ya, 120 k kita banyak ya. oke 120 sekutu kita. Patah. Oke, okay, lumayan. Lumayan langsung dikasih kali lima, di spin kedua. Oke, okay, ya, okay, lumayan bos ya. Oke, okay, ya, lagi yang turun. cincinnya tuh bos bisa gak sih? Oke, okay, bisa nih, coy. Kayak gitu, tapi yang penting pasirnya, usah guys, itu bos Oke, ya usia dikasih langsung kali tuh, bos. Ya, koneksinya ngeri, coy. Mungkin aku banyak banget bos, aku naik, aku naik, aku naik, aku naik, aku naik, banyak naik, aku naik, aku naik, aku naik, aku ngomong aku ini aku naik, ada yang turun sama sekali naik, ya, aku ya. naik, aku lah aku naik, bos. bos ah please aku kali aku naik, aku masih enam naik, semoga naik, aku yang lebih Wih, dihujunya tuh Wih, hujan tepil ya bos, ya Tetapi gak dikonek ini Ayo ya, konek juga bosnya Dikasih, oke okay. Gali tiga lumayan Lumayan sih, gali 3 tiga 3, 30k ya Oke, mas Not bad bos ya, Enggak okay, oh, ya. apa-apa ya Kita udah dikasih, seharusnya 95 Kita masuk ini, dikasih ya. Karena kita belinya di 1200, cuy Nah, konek please, oke okay. Oke, okay. <laughs> hujan petir gak ada yang korekus. Kalau mana sih dikasih 195k bos ya. Nah kita main speednya di 1200 cd. Kita naikin speednya dulu bos Pas ya? speed, speed. Ah, Oke okay, tambah lagi bisa birunya Uy. Nah itu ini apa ah, namanya? Wah, luas. Wah. Bisa dipasang Widiii di Senza, jalan ya guys ya, ya Akhirnya juga di jalan kita kaskan playlist saja Bersiap karena kita Bersiap sudah di jalan Jadi Let's be 240.000 Kita gaskan Semoga ini menjadi Kipe yang kedua Bersiap karena kita ada Dikasih listrik Kita Oke Oke Oke 15 kali kita dapatkan bosnya jangan lupa yang Bersiap Jangan lupa yang baru join atau baru dapat idp jangan lupa dibantu like comment dan dibantu subscribe-nya yang mau join atau mau kalian bisa link linknya ada di komen saja ya. Kembali ke baru saja lipat ya di sih oke Dikasihkan 8 Oke masih di koleng nih turun mega di split kecil ya lumayan. 28. kita hmm, dapat kita ke kita banyak mata cincin ya guys jadi itu Oke ada tiket Oke okay. Oke okay. Lumayan Kita seponnya uh. Oke okay, lumayan ini Grammy, ya. <suss bajo AI> okay, lumayan Kita tidak Ah Oke Lumayan bosnya kita Kita Kita ini sudah uh, 6 menit lebih bosnya Lumayan ya komentar See you next time Bye bye